nama-nama superhero wanita ini Kapten Marvel yang jago bisa terbang ini adalah sina si jagoan pedang dan ini Batgirl girl ya yeah. ini putri bintang pahlawan kita dari Indonesia nih Kapten Marvel lagi ini adalah Wonder Woman Dan ini Black Widow ya Yang jagoan itu Ini siapa ini lupa lagi aku nih Ini adalah Siapa ya? Kapten Marvel Sama ini juga Kapten Marvel Ini Wonder Woman Yang lagi mau berantem nih ini Supergirl, temennya Superman. Ini jagoan kita nih, Saras 008. Dan ini adalah Cemimin. Ini adalah Romy Hood wanita, lagi lari nih. Ini Kapten Marvel lagi. Bisa, ini Supergirl. Cantik ya. Ini Wonder Woman ini. Bagus. Kaskade si pembela kebenaran. Wanita cantik. Ini Winda geng, Perempuan pahlawan ini. Saras 008. Ini Black Canary. Dan ini Catwoman. Wanita si kucing. jago loh ini si Hulk, holoknya wanita ini. Ini Kitty Pryde. Gagah ya. Dan ini Scarlet Twist yang ada di Avenger. Ini bad girl ini, ya. Dan ini adalah Black Widow, Yang lagi memegang tongkat. Inilah siapa ini? Aku lupa ini ya. Ini Black Widow Dan ini adalah Ini Nah ini Wonder Woman Kalau nggak salah ya Dan ini adalah Sina Pahlawan dari wanita Ini Ini siapa ya Oh ya Captain Marvel ini Sama Ini lagi terbang ini adalah siapa ya ada yang tahu nggak sih kalau ini pasti Supergirl lah aku tahu ini ini Wonder Woman banyak ya ini Black Widow sama dan ini siapa ini Captain Marvel lagi lagi pegang ini juga sama Captain Marvel ini ya guys Pahlawan wanita mana yang kalian suka? Komen di sini ya. Terima kasih. Dadah.